Yo halo sama bro apa kabar semuanya halo ma bro jadi kali ini ma bro coba bakal mau latihan pakai senjata KSP 45 ini bahin senjata tuh sangat broken sekali saking brokennya ini harusnya memang di nerf tapi ocha mau jangan dulu di nerf bro karena ocha malas banget ganti-ganti senjata karena saat ini ocha lagi ada turnamen pokoknya kalian jangan lupa nonton ya kalau nggak salah di tanggal 13 Agustus apa 14 Agustus kayak 13 Agustus ya ma bro silakan nonton di YouTube Garena Call of Duty Mobile Indonesia nanti ya Livestream disana Bro ya Karena sekarang ini sudah Masuk ke babak grand final ma Bro. Alhamdulillah ya Oce diberi kesempatan lagi bersama tim Oce Masuk ke major series season 7 Dan sudah sampai grand final Jadi doain ya semoga bisa juara lagi ma Bro ya karena season sebelumnya Dua season sebelumnya berturut-turut Oce sudah menjadi juaranya Bersama tim Oce dan semoga di season ini Akan menjadi juara lagi Amin dan Oce mau Banget sih ya tembus sampai World Champ Bro karena dari dua season sebelumnya Oca gagal tembus walaupun Oca menjadi champion di Indonesia ini mah bro ya tapi ya Oca mohon banget dukungan kalian oke okay? makasih banget nih yang udah mau dukung ya. tapi kalau nggak mau ya nggak apa itu oke okay, kok Oca nggak maksa ya okay? dan sekarang yuk let's go kita main ranked mah bro pakai KSP ini senjata ini Oca suka banget lagi suka banget senjata ini mah bro ya yeah? Woo, let's go. Yo, let's go. Kita pakai senjata broken ini, Om Bro. Ya, nih senjata sangat-sangat broken. Jadi sudah berkali-kali ngomong broken broken. Nah, nah apa satu. Nah, mantap ini map. wuh mati dia kenapa cepet banget sih temen temen gue ya kayak pada pada pro banget gitu loh nice bro terus kemana nih oh nice good good good good job <tune> satu silent sabar ya Tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tuh tapi, uh, ya. tapi, ya main. tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, Guys. Nice. semua just got killed. Satu burst. Hehe, <laughs> agak agak agak miss-miss gitu loh mama gue. Wow dasar senjata broken bomb. Bomb gila gila gila wow agak tau capek mati ini ya dan tinggal satu orang lagi kira kira dimana satu orangnya kalian tau gak dimana dimana ngap kita harus jeli di map ini mau mereka bisa aja di atas genteng dan ya begitulah Map ini sangat-sangat Memang jengkelkan The last one Mana Tenang, aku yang udah dia Ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting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 mati Bisa mati, mati, mati. <gulungan> Cuma dapet 2 kill Di First round ini Betul so okay lah ya nah, Kaget ya kamu Kamu pasti kaget sih Di atas sini ada orang bro Siap-siap kita kagetin ya Oke okay, kita harus santai Jalan kaki boleh terburu-buru Dan mati kamu Wow Nice sekali, dua orang lagi, jalan kaki aja ya ma bro, santai, jangan terburu-buru, akhirnya oh. lagi ma bro ya, let's go, kita gas, sini Sini ada orang, kan? Kamu pasti kaget, Oce tau kamu pasti kaget ma bro, bisa nggak sini nih orang ngikutin gua, bro? Oh, lastnya gak tau jadi mana nice <laughs> ini kayak peran dapat 2-2-2-2 gitu ya bro ya ngeselin kali loh tapi gak apa-apa lah Inti kita menang ya menggunakan senjata haram ini aduh co halo halo Tinggal di sini, mah Bro. Sakit banget, guys. Ini senjata, mah Bro. Kayak harus dinner, tapi Ocha kayaknya mendukung senjata ini jangan dinner dulu, gitu. Karena Ocha adalah pecinta SMG mah Bro ya. Jadi, walaupun Ocha tahu senjata perlu di nerf Ocha mau senjata ini jangan dulu. Pasti waktu, sebentar. Supaya aku merasakan kenikmatan senjata ini. Dan aku mati, Kurang kok tahu gitu ya? Gak apa, -apa lah ya, kasih mereka satu round untuk menghirup nafas segar ya. Let's go, coy! Kalahin buruk, lalu menangin. Gimana mau kalahin? ayo ayo ada orang di sini bro kamu kena ah, kenapa ya itu menor sakit banget loh mah bro tapi yang namanya menor emang sakit sih ini baru saja mati sama dia lagi gitu karena menor memang enak sakit mereka ada yang majuin gallery teman-teman? temen Sakit bro hati ya Don't try trail lah Oke Masa kayak speed majuin mah bro Senjata tuh Bawah WAH Kan dibokong Alamak Mabru nice kita lihat nomor teman kita sepertinya menang nice game yang sangat cepat ini sih cepat banget mah, bro. Oh, siapa MVP nya dan Ocha Ocha lagi gitu loh ya, keren banget nih senjata ya berkat KSP sangat broken wow wow wow wow wow wow wow oke okay, mau bro jadi mungkin ini akan menjadi game penutup OC ya. Mari kita santap. Oke. Okay. Oh, gimana? Rata teman kita. Wuh, salah jalan kamu! Jangan lari-lari ya. Santai, santai, tetap santuy. Oke, tinggal si Aljiks. Kalau ikut, tetap ikutin ya. Kalian nggak boleh, gak usah terburu-buru. <laughs> Jangan terburu-buru bro oke? Okay? Mungkin kalian akan sedikit gerasak, gerusuk, tapi ya yeah, kalian harus tahu tahu tempo permainan kalian, oke? Okay? Tetap santuy, ya. Yeah? lagi ke oca cak cengat olah di mana ini hmm, sini nih Weh! ya allah dasar pemicir itu dia dimet loh tapi ya udah okay lah ya oke lah ya Ya dibokong Pak Lee. Wah kamu kita ngapain sih? Serius? Apakah gak ada yang jaga mid gitu loh? To Karena toh suka kesel kalau lagi main random abro. Yeah. kesel banget, ya yeah, kan? Kalau dia pakai headset harusnya menggunakan headset yang baik dan benar ya. Yeah. Dan pakai dead silent-nya lah, dia kayaknya tadi pakai dead silent deh bro. Cuman ya tidak mempergunakan sebaik-baiknya. <tuk> Salah kamu aja, noce pak. Pak sini ada orang, nice, bro. Good job, ya. Yeah? Ah, shotgun ya? Wah lah, ya wes lah ya, ma Bro. Hmm, berpikirnya dia nggak pakai shotgun. <tuk> Santai aja dong, <tuk> jangan terlalu dicari dong mainnya. Kamu <tuk> tuh harus kalau mainnya. Bro. sayang banget temen secapek <tum> kayak buat <tum> tapi ya udah nggak apa-apa it's okay. It's not open, not kedua jaga rip aim. Sebenarnya ada sedikit tips sama bro untuk kalian yang main ini. Apa? Headspace. Misalnya kalian rip aim di first shot peluru kalian ya. misalnya tok. Nah, rip aim kedua, ketiga tembakan. Nah, itu kalian tinggal ini. Uh, tutup scope-nya dan balikin lagi. Scope lagi. Nah, itu jadi jadi bisa lebih mantep lagi, mau Bro. Karena tembakan pertama itu mempengaruhi sih menurut oca Jadi jangan sampai strip. Nice one, Bro. Nice one. Oke, okay, part 3. Kira-kira siapakah yang akan menang? Ah. Capek deh, dasar bocah trip main, bocah trip main. Ah, maaf bro. Bocah kena trip main? Enggak hey, buat lagi, ya, maklumlah. Ocha lagi latihan untuk turnamen ya, bro. Karena ya, seperti yang kalian tahu, turnamen di CDM tuh nggak pakai treatment. Jadi menurut Ocha untuk kalian yang ingin terjun ke pro scene menjadi pro player, buanglah treatment kalian, ya. Dan kayak temen Ocha menang sih tiga lawan satu nggak mungkin kalah ini, mah bro. Sekarat, bro. Itu, bro. Oh, nice, this one. Good job, eh yeah, Mau, bro, mete <makes> kok. Kita lihat sih, cus yep. Kalian mau lihat ganset pasti, ya? Tuh, ya. Yeah. Gans kita pernah bikin harusnya edit ya, video-video sebelumnya. Jika kalian mau lihat silahkan pakai ya. Uh, KSP KSP. sebenarnya setuju-setuju aja kalau ini di nerf, tapi nanti aja ya manggur Karena uce lagi turnamen, mas ban. Kalau perubahan meta lagi nih, uce udah latihan pakai KSP 45, nanti berubah kan mangger juga gitu, ya kan? Yaudah mau kayak gitu aja untuk video kali ini mabro Makasih banget ya udah menonton Dan kalau kalian mau membeli akun CODM Untuk kalian yang baru main CODM Atau kalian bosan sama akun kalian Langsung aja follow instagram kita jubelin Oke okay? Dan kayak gitu aja untuk video kali ini bro And yaps See you bro Dadah semuanya Yaudah Dadah semuanya See you Next